Halo teman-teman, kali ini kita akan bermain tebak gambar. Yuk, kita putar spinnya. Kambing kali ini kita akan membahas kambing. Kambing adalah hewan paling awal yang diternakkan oleh manusia Analisis genetik paling terkini mengesahkan bukti penelitian purbakala bahwa kambing gurun bezoar dari Zagros diduga merupakan asal-usul hampir semua kambing ternak saat ini Kaum petani Neolitik mulai mengembalakan kambing liar terutama untuk mudah memperoleh susu dan daging di samping juga kotoran yang digunakan sebagai bahan api, tulang, bulu dan bahan tambahan untuk pakaian, bangunan dan peralatan. Peninggalan kambing ternak yang berasal dari 10.000 tahun yang lalu ditemukan di Gansdare atau di Iran. Kerangka kambing dapat ditemui dalam jejak-jejak penelitian purbakala di Jericho, Coga, Mami, Jaitun, dan Chayonu. Membuktikan bahwa peternakan kambing di Asia Barat telah ada lo teman-teman sejak antara 8.000 hingga 9.000 tahun yang lalu Kajian-kajian terhadap bukti DNA membayangkan 10.000 tahun yang lalu sebagai tahun pertama kali adanya peternakan Menurut sejarah kulit kambing digunakan sebagai wadah air dan minuman keras dalam perjalanan Serta transportasi minuman keras yang diperdagangkan Kulit kambing juga digunakan untuk membuat perkamen Kambing dilihat sebagai hewan ternak yang kecil, dibandingkan hewan-hewan besar seperti sapi, unta, dan kuda Tetapi lebih besar dari hewan ternak mikro, seperti ayam, bebek, kelinci, marmut, dan lebah Setiap jenis kambing mempunyai ukuran berat badan dari 300 pon atau 136 kg untuk kambing jantan yang berjenis kambing besar seperti boer atau Sukuran 45 ke 60 pon atau setara 20 27 kilo Untuk kambing betina yang berukuran kecil, setiap jenis mampu terdapat beragam ukuran Karena kelainan strain atau keturunan, beberapa jenis-jenis terkecil seperti mini, seperti Pygmy paprika yang hanya setinggi 16 hingga 23 inci atau 41,5 sampai 58,5 cm pada ukuran bahu dewasa Kebanyakan kambing di alam tumbuh dua batang tanduk yang memiliki berbagai bentuk dan ukuran menurut jenisnya Kambing tumbuh tanduk melainkan ginyah tanduk atau polet Yaitu ketidakmampuan dalam pertumbuhan tanduk disebabkan genetik atau tanduk tersebut dicabut Biasanya terjadi setelah lahir terdapat kejadian kambing poliserat atau tumbuh banyak tanduk sebanyak-banyaknya 8 batang wow namun ini merupakan kelainan genetik yang dipikirkan adalah tumor turun-temurun pencabutan tanduk paling sering terjadi dalam kelompok kambing menyusui ya untuk apa lagi kalau nggak untuk perdagangan untuk mengurangi cedera terhadap manusia dan kambing lain tidak seperti sapi kambing tidak berhasil disilangkan jenisnya untuk diubah bentuk tanduk yang sesungguhnya, karena gen-gen yang menentukan jenis kelamin berkaitan erat dengan menentukan tanduk. Percobaan menyilangkan dua ekor kambing yang diubah tanduk secara menghasilkan sejumlah besar individu intersect, yang rata-rata mandul dalam kalangan anak-anak kambing. Tanduk kambing tersusun atas tulang hidup yang dibalut oleh keratin dan protein lainnya. Digunakan untuk pertahanan, penguasaan, dan perwilayahan Kambing merupakan hewan ruminansia Yang memiliki perut empat bagian yang terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum Seperti mamalia ruminan, yang lain kambing merupakan hewan berjari genap Kambing betina punya payudara berputing dua, dibandingkan dengan sapi yang berputing 4 Pupil kambing berbentuk sepet dan mendatar, sebab iris kambing biasanya berwarna pucat, maka pupilnya lebih menonjol dibanding pupil hewan lain seperti sapi, rusa, kebanyakan kuda dan biri-biri yang juga berpupil sipit, tetapi bersati dengan iris dan sklera yang berwarna lebih gelap. Kambing jantan maupun betina tumbuh janggut. Bahan kebanyakan jenis kambing, terutama kambing susu, boer campuran penyusu, dan kambing pikmi juga mempunyai sepasang gelambir yang berjuntai pada kedua belah leher. Sebagian jenis kambing mirip biri-biri, tetapi mudah dibedakan karena ekor kambing biasanya kompot dan tercaca, sedangkan ekor biri-biri berjuntai dan biasanya lebih panjang dan besar. Kambing mencapai kedewasaan sekitar umur 3 ke 15 bulan, tergantung pada jenis dan kesehatannya. Kebanyakan peternak lebih menyukai menunda pembuahan hingga kambing betina mencapai 70% berat badan dewasa. Namun dengan demikian, pemisahan ini jarang-jarang dapat dilakukan untuk kelompok ternak liar yang tidak diurus. Pada iklim sederhana, terlebih lagi dalam jenis-jenis Swiss, musim kawin dimulai apabila siang mati menyengat sehingga tiba menjelang musim bunga di kawasan katulistiwa kambing dapat membiak pada kapan saja tanpa ditentukan musim keberhasilan pembiakan di kawasan-kawasan katulistiwa lebih bergantung pada cadangan makanan yang tersedia daripada waktu siang kambing betina tanpa mempertimbangkan jenis atau tempat naik birahi 21 hari sekali selama 2 hingga 48 jam Kambing betina yang birahi biasanya menghibas-hibaskan ekornya, mendekati kambing jantan, jika ada bersuara lebih lantang, dan mungkin juga menunjukkan kehilangan selera dan kurangnya susu sepanjang waktu birahi. Kambing jantan yang subur dari jenis-jenis Swiss dan Utara masuk musim kawin pada musim gugur, seperti putaran birahi kambing betina. Kambing jantan berjenis katolik mungkin menunjukkan kesuburan menurut musim tetapi mampu melakukan kawin kapan saja, seperti kambing betina. Musim kawin kambing memiliki ciri-ciri kehilangan selera, serta minat dan gairah terhadap kambing betina. Kambing jantan yang masuk masa kawin akan menunjukkan bibir seringai, bergulung serta membuang air kencing ke atas kaki, ke depan, dan wajahnya. Pelenjar bau sebum di dasar tanduk menguatkan bau kambing jantan Yang penting untuk dia menjadi lebih menarik kepada kambing betina Sebagian kambing betina enggan melakukan kawin dengan kambing jantan yang berbeda baunya Selain berkawin secara alami, inseminasi semakin diminati Banyak peternak kambing karena dapat memperluas pilihan darah keturunan dengan lebih mudah Oh ya teman-teman Masa kehamilan kambing kira-kira 150 hari ya Biasanya yang dilahirkan adalah anak-anak kembar dua. Namun kadangkala tunggal bahkan kembar tiga. Kelahiran anak kembar 4, 5, ataupun 6 sangat jarang terjadi Kelahiran anak kambing biasanya terjadi secara tenang Sebelum melahirkan, si induk merendahkan badan Sekitar bagian ekor dan pinggul Sambil bernapas terengah-engah, mungkin saja ia khawatir Menjadi resah dan mencurah penuh Kasih sayang kepada pembelanya Selepas melahirkan, si ibu biasanya makan uri untuk memperoleh jajat yang amat diperlukannya Membuat menahan pendarahan dan mengurangi resapan atau bau kelahiran untuk pemangsa